Halo teman-teman Apa kabar Salam youtuber Ketemu dengan saya Herman Di channel POS Info Semoga teman-teman dan keluarga Sehat jatrah ya Pada tahapan menjadi youtuber Kali ini ya ketubu, eh, Tahapan menjadi youtuber ketujuh kali ini Saya akan berbagi informasi Tentang support -sup, ya dan. Apa bahayanya saporsa pada channel kita ya. Tentu teman-teman pernah kehilangan subscriber. Kenapa teman-teman nah, ketahui kemana. Juga viewer teman-teman. mendadak hilang kemana. Nah kali ini pada apa ini kita akan membahas tentang ini ya. Kemana uh, hilangnya subscriber dan viewers kita ya. Dan juga apa efeknya pada channel kita. Oke kita mulai. tadi subscriber dan view kita kemana ya dan sekarang kita akan bahas satu persatu ya kenapa subscriber dan view bisa hilang ya dan teman-teman masih bertanya apa penyebabnya begini salah satu penyebabnya adalah sub for sub ya jadi sub for sub pada akun yang subscribe ke channel anda ya anda dapatkan bisa, seperti, saya pun pernah melakukannya ya saya tidak bohong tapi ini saya akan Informasikan ke teman bahwa ini salah ya Jadi subscriber yang subscribe ke channel kita ya Mereka menggunakan akun bodong ya Akun bodong apa itu akun bodong? Atau akun fake ya Akun fake atau akun bodong ini adalah akun yang Tanpa foto Tanpa video yang diupload ya Blank ya Bahkan tanpa subscriber ya subscribernya mungkin satu dua aja sebagai ini nah akun yang begini ini yang tidak aktif ini akan sia-sia subscribe channel kita bahkan justru merusak channel YouTube kita ya ini sangat bahaya sekali ya karena hanya karena 12 subscriber yang tipe begini subscriber kita yang lain pun akan dihapus ya akan terhapus ya karena dianggap spam ya ya termasuk view juga jadi mereka view satu detik mereka keluar dua detik mereka view, subscribe lalu komentar lalu keluar. nah akun-akun bodong beginilah yang merusak channel anda ya termasuk anda perhatikan ya termasuk di channel saya pun ya ada komentar tapi kita cek ya maksud kita baik ya mungkin kita mau membalas ya mau lihat ke channel mereka mau balas, kamu komentar channel mereka ternyata akunnya tersebut akun yang tidak jelas, tidak ada subscriber, tidak ada foto, ya, tidak ada uh, video yang diuploadnya. Nah akun-akun begini percuma aja subscribe ke channel anda karena akan terhapus dan dihapus ya, walaupun anda banyak subscriber di channel di, uh, di channel anda ya, di, uh, ribuan atau dimana. kalau subscribernya itu bodong. Bodong dan anda belum monetisasi Ya Otomatis itu nanti akan dianggap Fake dan spam Dan pada saat anda akan Monetisasi Itu akan menjadi masalah ya Mungkin akan oleh pihak buat youtube Akan dianggap fake dan dihapus ya Sebaiknya Jangan lakukan software, software. dapatkanlah channel Subscriber yang real Subscriber ya yang benar-benar Original ya jadi jika anda ingin support for sub, ya support for sub dalam artian support for sub yang benar ya Jadi anda Benar-benar ingin berteman Anda kunjungi channelnya Anda tonton videonya Anda lihat kontennya Anda komentar sesuai dengan videonya Anda harus subscribe, terus subscribe ke, ke video tersebut ya Kemudian nyalakan notifikasi ya, dan komentar ya Jadi kalau anda menggunakan akun fake untuk subscribe channel teman anda itu Otomatis justru merusak channel ah, teman yang anda sus, Anda tontonnya Sebaliknya begitu juga orang yang anda ajak subscribe ya Ternyata menggunakan akun palsu fake ya bodong akun bodong Terus ini akan merusak channel anda subscriber anda akan hilang view Anda akan hilang ya, terus pada saat Anda monetisasi, itu akan terjadi masalah ya jadi jangan kita hanya memikir, memikirkan kuantitas yang banyaknya subscriber ya. tapi subscriber yang tidak jelas ya kuantitas kita inginkan, tapi kita ingin juga kualitas ya jadi yang berisi ya yang berkualitas, bukan hanya memikirkan kuantitas tapi ternyata yang subscribe ke channel kita adalah subscriber yang tidak jelas kita akan utamakan kualitas walaupun sedikit, tapi subscriber itu subscriber permanen subscriber yang benar-benar seorang yang ingin tahu ingin uh, channel kita maju ingin ikut konten kita terus-menerus mengikut apa yang kita berikan ya video-video yang kita bagikan jadi permanen dan benar-benar jelas ya lambat apa usah, uh, tidak menjadi, menjadi masalah tapi kualitas subscriber-subscriber kita ya ya teman-teman saya rasa teman-teman juga berharap uh, Subscriber Anda terus dan permanen ya, terus tetap di channel Anda ya, tidak unsubscribe. Jadi sini teman-teman yang pernah melakukan sus for sub ya, berhentilah ya, stoplah lah sub for sub dengan akun-akun yang bodong ya. Anda ingin sus for sub, aneh sus for sub yang benar ya, lakukan dengan yang benar. Tonton videonya, komentar dengan benar sesuai kontennya. Terus uh, notifikasi anda nyalakan. Tontonlah tiga menit, empat menit atau semuanya sesuai dengan dan komentar sesuai dengan video. Di sini kita benar-benar harus mengikuti aturan YouTube ya. Enggak mudah untuk di YouTube pada saat ini ya. Enggak gampang, susah. Banyak hal-hal yang pihak YouTube secara manual akan ceknya Jadi bukan hanya subscriber kita, bukan hanya view kita. include some YouTube-specific rules you might not have thought of, like not posting a bunch of repetitive comments. So definitely take time to review them. And remember, the community guidelines apply to everything you do on YouTube. Posting videos, comments, thumbnails, you name it video kita termasuk thumbnail copyright lagu bahkan backsound pun saya nggak tahu nih backsound ini saya saya lagi buka lagu sambil begini atau kan nanti kena claim copyright juga saya pun nggak tahu saya coba dulu ini ini bukan saya pakai backsound tapi saya buka lagu ya saya mau sambil karena terkadang kita ada sedikit enggak terlalu Vakum ya, ada suara lagu di belakang Ya mudah-mudahan info saya ini Berguna dan bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan kita sama-sama maju ya Untuk menjadi youtuber yang sukses ya Dan doa saya semoga channel teman-teman Terus maju, sukses ya Kita sama-sama maju ya Dan cepat dimonetisasi ya Dan menghasilkan tentunya uang ya Kita untuk menjadi youtuber tentu bukan hanya karena kita ingin terkenal tapi kita ingin mendapatkan uang ya. jujur aja saya pun begitu ya kita ingin mendapatkan penghasilan dari situ ya dan mungkin kita akan dari penghasilan itu kita, kita dapat membantu banyak orang membantu keluarga ya ya teman-teman saya rasa cukup sampai di sini. Dan bertemu lagi nanti dengan channel saya yang lainnya ya, Info saya yang lainnya di dalam tahapan menjadi youtuber bagian ke ya Satu, nah, Sekali lagi teman-teman Bantu channel saya ini ya Supaya akan lebih maju lagi ya Dengan subscribe, like, komen Serta notifikasinya ya. Saya harap Teman-teman uh, bisa membantu channel saya ini lebih maju lagi ya Salam sehat, salam sejahtera buat teman-teman dan keluarga. Sampai jumpa, salam YouTuber, sehat selalu. Stay at home. Bye-bye.